Kenapa ya aku terpilih menjadi raja padahal kan aku mempunyai fisik yang lemah? Woi, tangan sini turun ke bawah. Ada apa kamu memanggilku? Sini, aku ingin berbicara sama kamu. Ini penting. Kau mau memberitahu apa? Sebenarnya yang mengebomkan kereta raja itu adalah kelompok dari bedside Jika memang itu yang terjadi Kegelapan Tak lesuri tiap langkah kita berjalan Bermimpi akan kedamaian Namun hidup ini Dipenuhi tekanan Demi terangi kegelapan Tak kehilangan arah dalam perjalanan Jangan sampai kita Berdahan Karena terlena oleh kehangatan Berkobarnya api bersama iringi laksana lembut alunan sebuah melodi apa? Iya betul Kamu dapat informasi itu Dari mana Aku dapat info ini dari Pembicaraan Kenocraft dan Geska Aku lihat Kenocraft terluka parah Bekas ledakan tersebut Ayo kita kesana Kamu siapa? Namaku Thunder. Aku diangkat menjadi raja karena itu kata terakhir raja. Baiklah, ayo ikut kami ke istana. sedang senang beristirahat di dalam, ada apa kalian kesini? Aku dengar dari temanku bahwa raja dibunuh oleh Besai Iya Siapa yang membunuh raja? Aku tidak tahu, Genocraft belum sempat berbicara denganku Yang pasti orang ini memakai topeng Baik, oh iya aku bingung, kenapa aku bisa menjadi raja? Sebenarnya karena kamu keturunan raja. Apa? Aku keturunan raja? Hah? Tanda keturunan raja? Berarti kamu bisa membuat rumah yang besar? Tentu saja bisa, hahaha. <tuh> Menjadi raja itu harus punya tanggung jawab. Baiklah, kalau begitu. Tunggu dulu. Sebenarnya aku yang mengabom kereta raja. Hahaha. <tuh> Apa? Siapa kamu? Aku adalah Dragon S, prajurit Pancadet, dan aku akan menghancurkan salah yang berfarsa tempat ini. Cepat kejar dia! Tunggu! Ini saatnya Tandar, ayo bangun Mereka membawa tandur ke istana sembari beristirahat Sedangkan Adim dibawa oleh Ais Tandar pingsan selama satu hari dan akhirnya dia sadar Akhirnya dia sadar Gizka, kemari di ah, dimana aku? Kita sekarang berada di istana Kita tadi dibom oleh seseorang yang berasal dari bedside Tunggu sebentar Kemana teman Tander yang satunya? Mungkin maksud kamu, Adim. Dia disandera oleh pejahat bedside tadi. Apa? Dia ada di mana sekarang? Mungkin dia dibawa ke istana bedside. Ayo kita sana Sek. Jangan. Kamu harus beristirahat sampai kamu pulih dulu. Tetapi aku harus menyelamatkan temanku. Beristirahatlah dulu. Kumohon selamatkanlah, Adim. Baiklah, anggap saja ini tugasku. Kamu beristirahat saja. Aku dan Kenok Rafa akan menyelinap masuk ke dalam istana bedside. Baik. Kenok, aku mau bicara denganmu. Ada apa? Bagaimana kita akan masuk ke dalam istana bedside itu? Kita tidak bisa pergi berdua. Toko yakin, tentu saja, karena aku sudah mengirim salah satu pasukanku.